ya Allah biar ya, ya tahu aja kekuatannya Allah kekuatannya hari Jalil-Gaib para kekuatan para karo-karmanya para nabi para rasul karamanya para wali-wali yang menyertai kami ya, ya Allah rasakan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu rahayu syakum tumati Pada malam hari ini Perkenankan Al-Fakir Mohon dihadirkan Allah di, Bukan kalau saya menghadirkan Tapi dihadirkan Allah menghadirkan Udam atau makhluk Astral yang mistis ya apa apa itu kepasanya apa kak Mis misteri iya semacam rasanya apa itu mistis atau misteri <laughs> yang terkuat di di apa ini telaga Jenon nih, seperti ini gambarnya ya, di telaga Jenon ini di Malang nih ya di Desa Rongo Malang ya ini seperti ini ini sangat angker banget ini, ini seperti ini pelaganya ya seperti ini. Jadi mohon maaf bukan kok saya apa halu ya. Ini emang tempatnya benar-benar paling keramat. Ini kenapa saya tunjukkan fotonya? Karena insya Allah dengan kehalusan negeri Allah, kalau sudah di walaupun difoto itu ya, itu dengan yang di tempat sana juga hampir-hampir sama saja. Karena bagi Allah itu jauh dekat ya nggak ada bedanya tapi kalau Allah memang menghendaki menolong enggak nggak menolong ya nggak bisa juga jadi yang terkenal di sana itu ini saya ungkap aja nggak saya sampaikan ke mediator biar nanti kita cocokkan saja ya nggak saya sampaikan kalau saya sampaikan bacakan gampang saja tapi dengan mediator yang kaya terkuat yang lebih enak nanti ya nah kalau Baca, hanya saya baca lewat narasi ya, misalnya saya tahu di artikel-artikel kan banyak Beda kalau memang langsung dengan mediatornya langsung Bismillahirrahmanirrahim kata-kata yang saya bisa memberikan informasi. Nanti di malam. Untuk silaturahmi saja ya Allah. Bukan untuk tujuan menjadi atau untuk silaturahmi dihadirkan untuk silaturahmi. Wa ya Allah. Sallallahu alaihi Sallallahu Sallallahu alaihi 穆罕默德， Tidak ada yang di dalam juga sama-sama nyaman hanya untuk silaturahmi aja untuk berkenalan berkenal dunia manusia kalau dia menyusup kembalikan ke tempatnya ya Allah Allah Allah Allah Allah bagar gaib terlindungi Allah silaturahmi niatnya baik aja untuk ngobrol-ngobrol Sallallahu Muhammad Sallallahu ini saya ini, ini saya Saya. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol aja gak ada, gak ada. Saya, saya mau ngobrol-ngobrol aja ya Untuk biar kamu juga dunia kamu biar dunia nggak bisa ngambil energi saya ya tidak bisa ngambil hmm? di kerajaan hmm? Oh, betul enggak nanti jalan ngobrol dulu Ngobrol dulu nanti nanti gampang aja kamu pernah kena saya enggak kamu? Hmm? Kamu tahu saya kenal enggak kamu? Kamu hmm? pernah lihat saya? Di mana yang lihat saya? Gak? Kamu lihat di mana? Di hmm? mana? Iya, <tuk> <tuk> ya. kamu tahu aja kamu itu jadi yang berkunjung ke sana, bukan badanku, tapi apa <tuk> aku yang ke sana? Aku tahu, kamu ya. tahu, tahu Dan Ini biar tahu, beberesannya tahu apa biar beda -beda aku yang lain tahu. Kamu jadinya apa? Oh, dia bohong, tak protek, dia bohong hancur. Jangan nggak bisa buang. Kamu hmm? apa? Eh, eh? apa? Siluman, siluman kan? Siluman ular. Siluman apa? Harimau mau? Siluman apa? Kau tahu? Selesaikan siluman apa? Hmm, hmm? apa? Siluman apa? Apa? Apa siluman apa? Kau tahu? penonton tahu? nanti tanya saya nanti, gak tahu kamu cerahkan langsung jelumah apa kamu? oh pinter kamu <laughs> kamu gak bohong berarti kamu jujur kamu namanya ikan cengkaring betul gak? siapa yang memberitahu iya hmm. kan namamu namanya ikan cengkaring yang keramat kamu ikan dewa iya, ayo kamu jelaskan dulu, Sebelum saya ngomong nanti, biar nanti kalau saya yang jelaskan ayo nah, kamu sebenarnya gimana, ikan yang gimana itu kalau santai aja, nggak apa-apa nanti santai aja, entah eh, beri nanti okay? kamu ikan yang gimana kamu, ayo ya, kamu cerita aja bentar nanti saya coba, sama nggak yang saya rasakan kamu ikan yang gimana saya ikan siluman dari bangsa cing iya terus Mm, terus. itu untuk melapis saja. Ah pintar. Bukan juga. Iya. Yeah. Mm. Tapi kalau mengambil ikan di situ mitosnya, mitisnya itu pasti mati ya. <tuh> mm. Itu untuk tanggung nakti ya. <tuh> itu untuk iman yang aimannya biar yang lama-lama itu enggak enggak berani ya. untuk <tuh> mm. tempat saya juga. Ada tempatmu juga ya Saya tanya dulu, saya tanya di pusaran, di pusaran, di telaga itu ada pusaran itu. Biasanya kalau ada sepeda motor jatuh di situ, diambil itu nggak bisa sepeda motornya itu. Kalau memang dipuser sama ular itu di situ, betul nggak itu? Betul nggak? Mm -mm. Jadi kalau diamur palingan sepedanya ya memang dipuser di situ, termasuk ke dalam situ. Tinggal pilih orangnya atau sepeda motornya, betul nggak itu? Hmm. Iya. Hmm? Yeah? Apa? Hah? apa itu? Ya, gimana? Siapa? Apa? Apa itu? Kamu ajak saya ke sana? Apa? Kamu bilang apa tadi? Siapa? Kamu bilang apa tadi? Batak. Allah jangan intip di Allah. Jangan intip di jangan sampai ada yang ganggu, yang intip ya dengan izin Allah berkah Rasul pagar. Allah, tidak ya, ada yang bebas. Allah. Macam dilindungi. Dah, nyantai aja. kita kasih makan ya. Kamu pasti suka ikut denganku. Iya, tenang, tenang aja. Janku. Iya, tenang aja. Kamu kasih apa kamu sayang kita. Kamu mau kasih apa? Hahahaha, <laughs> Hmm, ya mau saya. Nanti gimana yang mimpin di sini? Gimana? Nusanya di sini gimana? Hancur, hancur, nggak penting. Nggak penting ya. <laughs> Jadi kamu mau jadikan apa di sana? Hancur. <laughs> saya suka manusia ya. seting. Hmm, saya bukan seting, nggak ya. biasa saya hanya yakin agar yang, yang, yang sakti itu Allah Tuhanmu Tuhan kita semuanya yang hebat itu bagi Rasulullah Tuhan. Hmm? Hmm? Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan semuanya ini yang mengatur alam semesta ini sifat-sifatnya iya kamu yang ngatur kerajaanmu seolah-olah kamu dirimu sendiri padahal tidak sebenarnya kamu kamu belum kenal sama Tuhanmu kamu belum kenal sama Tuhanmu kamu, Tuhan kamu dulu belajar ilmu apa kamu sakti bisa dari seduman? ayo ayo jujur kamu belajar ilmu apa kamu apa ilmu dua alam, dua alam. kamu dulu keping sakti juga iya Andre Ya, bisa manusia. Bukan jadi bisa manusia. Heeh. ya. Kamu udah nyaman di depan begitu tuh. Ah, Raja Rajanya. Kan enggak ibatan tak ya. Apa? Raja itu? Hmm, ibadah ya. iya tugas seperti itu. Raja sembarut mati. Yang Raja itu disembah durhaka di baca gitu ya. Tapi ada yang maharaja. Tahu kenal kamu ini? Yang maharaja, siapa yang maharaja? Yang maharaja Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu nggak kenal ya? Kita kenal, nggak nggak mengenal, mengenal ya, karena kamu di sisi rumah. Kamu kok tahu kalau saya? ke sana. Ya. Badan saya gak ke sana tapi jiwa saya roh saya ke sana, sukma saya ke sana. Kamu tahu aja. Itu aku menyertai. Saudara, kamu sakti ya? Sakti kamu ya? Bisa dicoba. Enggak mau coba. Ini Pak, Pak, jadi si enggak situ Pak dia mau coba ingat enggak apa biar kalau aja, di belakang situ, kan di belakang aja tidak akan ide-ide. Iya, ya, untuk, untuk, untuk sparring aja, ya, untuk latihan aja, sekali-kali. Ini, ini, ini, kak ini, ini, ini, saya dulu tuh kamu dulu yang nyerang, saya ini, ini, apa, apa ini, ini, iya, kamu dulu, saya ini, ini, apa-apa ya ini, bawa tongkat, ini, bawa ini, ini, ini, ini, apa-apa ini, kamu yang dulunya ngerangkajah. Allah ya, kamu kamu cari, Samburno kamu cari hilang Samburno kamu cari Samburno, mana Samburno nggak ada datang lagi Samboerno. Ya, kamu memang Diri diriku gak ada yang mampu ah, keluar pun tidak. Ya, itu tak setuju tanggamu. Samboerno tadi itu berserah diri sama Allah. Uh, kembali pada Allah. Jadi nggak menggunakan ilmu Samboerno nggak punya ilmu kelingan tidak mau tidak mau dia tapi saya tetap nggak ingin nyakitin kampanya Allah ini hanya latihan saja ya saya nggak mau menyakiti terus pilih yang mana ya yang ini ya yang ini. Ya, ya Allah ya tahu aja kekuatannya Allah hmm. kekuatannya hari jadi nubait hmm. mistak nubait para kekuatan, para karo karamanya, para nabi, para rasul, karamanya, para wali-wali yang menyertai kami, Allah. ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan Allah. Kita bangun, bangun lagi. Kita nah, bangun, sihat lagi. Bangun lagi, sihat lagi. Ini anak latihan, kembali semula, tambah sihat. Oh, apa, -apa? Apa? Apa? Apa, Apa? Itu ini berserah diri. Saya, saya kosong. Kenapa ya, banyak? Saya hanya mohon rahmatnya Allah. Tanya Rasulullah. Kamu tak tak kasih ilmumu Sakti mau nggak? Kan? Nggak mau. Tak kasih kamu tak Islam kan mau? coba ya. Kamu nanti kalau enggak enak, batal. tahu Iya, kamu rasakan bisa. Iya, wis. rasakan dulu. Kalau enggak enak, batal. Ya, kamu nanti kalau saya enggak maksa. Kalau kamu rasakan dulu, kalau enggak, kamu enggak suka, enggak jadi. Oke, sepakat, pilih ya. Jangan pasang. Iya, jangan pasang enggak. Saya enggak mau maksa. itu enggak boleh maksa. Kamu, kamu rasakan aja saya hanya sayang aja sama kamu sayang aja untuk kenang-kenangan aja kalau nanti saya batalkan lagi aku sayang tadi kamu eh, saya ajak istana saya mau saya mau bentar dulu deh temui Islam yang kafa Allah ilmu <tuh> Islam yang kafa Allah rasakan nyaman hmm. nyaman nyaman, <tuh> orang negatifnya negatif bersihkan Allah positif yang berkah Allah nyaman alaihi wasallam. Rasanya yang dulu tenang, nyaman, tenang, nyaman, tenang, ya. hmm? Rasanya Hai, enggak. Kamu enggak suka? Kamu masih menduti gumu ya? Ini enggak sakti ini. Sakti tapi yang baik Allah, sakti yang baik Allah sifat yang sifat yang mulia, hikmah, sakti tapi yang baik karena saktian yang terga, sakti tapi yang Islam yang baik, sakti yang penuh dengan kebaikan, sifatnya mulia. Gimana? Juga begini ya ya enak itu ya atas terserah kamu tapi kamu nggak bisa nyakiti lagi ya jangan nyakiti lagi ya iya jangan, jangan ganggu manusia jangan hmm, ganggu saya tempat saya Nggak usah kamu jangan ganggu makhluk-makhluknya tempat teman-teman kami dari bangsa manusia ya Jangan ganggu saya juga Ya enggak lah Udah ya, sekarang mau apa kamu? pulang. pulang. Kamu marah enggak sama saya? Hmm? Kenapa enggak marah? Enggak apa-apa Enggak bisa marah Kenapa enggak bisa marah? Kenapa enggak tahu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim hmm. Apa saya ikut ke sana? Iya e Saya main kerajaan berdua. Gak mau saya. Saya mungkin kerajaan sini aja. Kerajaan yang di sini aja. Semua pasukan saya, Pak melihat pasukan saya bisa melundurkan dari Allah. Pasukan semua datang. Allah. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Tapi jangan sakiti. Jangan disakiti Saya datang aja. Untuk nyampe aja. Semua datang. Hmm. Hmm. Hmm. ya itu sudah ya sudah kita kembali tempatnya masing-masing sudah <tap> kamu lebih dari saya ternyata tidak tiada yang lain apa yang ini ya ya ibadilah ya, ya. ya, ya, ya. ya, ya, ya. ya, Allah kalau melas tadi ilmu itu yang tua itu ilmu solawat ilmu dikir nafas selalu dikir tidak ya ya. berserah diri Bukan rute ego Bukan nuruti iblis Bukan nuruti hanya nafsu Latihan, latihan menjadi hamba Yang benar, latihan saya juga bukan orang baik Tapi hanya kepingin menjadi baik Kepingin, tapi belum malam Mudah-mudahan dikendaki oleh Allah Dijadikan belajar baik saja Belajar baik, belajar Kamu nggak begini belajar baik? nggak ya, sudah baik sudah baik ya sudah kamu merasa baik namanya merasa baik rakyatku sudah banyak rakyatku tuh tak semua yang mau lah boleh hmm? boleh tak ada ya. kamu nggak punya enggak punya anak buah mau gak. kamu lihat ya mu? coba anak buahnya semua hilang Allah <tuh> buah anak buahmu semua hilang, semuanya hilang, semua anak buahnya mana anak buahmu, enggak ya, ada semuanya enggak ya? ada <laughs> bingung kamu ya karena kamu enggak mengandalkan Tuhanmu bingung, karena buahmu enggak ada bingung karena kamu enggak mengandalkan Tuhanmu karena buahmu datang ke semuanya datang, hadir semua seperti semula Allah semua datang semua seperti biasanya. Nuh, oh, datang lagi. Hmm. Ya? Dia, kan, kepanakan. Gak, kepanakan. ya dia, saya nggak tahu. saya nggak tahu. Pokoknya yang minta tolong sama Allah tahu dipanakan sama Yang Maha Kuasa. Ya, yang mohon saja. eh penuh keyakinan ini saya mau seperti itu, nggak hmm. mau masuk Islam aja enggak mau kok, kamu beragama kamu nggak punya agama, saya hilangkan itu gitu. musuh-musuh -musu saya -musuh ini, musuh-musuh <laughs> saya ini, musuh-musuh Kamu punya dendam sama musuh-musuhmu, mau, nah, gitu. ya, hmm, ya? mau kamu kalahkan itu? Saya hilangkan. Hmm, mau masuk Islam ya, Enggak mau, kamu mau masuk Islam mau, Enggak mau masuk Islam. Tadi itu lo enak ya sudah. Itu namanya makanya hak prerogatif Allah kita itu hak punya yang sana kamu bagiannya itu sudah itu kamu jalan. Saya nggak mau maksa. Islam apa Sudah salah. Kamu dengan jalan kamu milih itu ya terserah. Kembali kan lagi nanti ya. Kau takut kamu kamu di sini aja? Entah macam coba kamu, akhir, oh sangat luar, kamu luar, Allah, kamu. Oh, kamu keluar ayo, salam Muhammad, salam Muhammad, shalallah Muhammad, shalallah Muhammad, shalallah. ayo kamu keluar ayo, ayo kembali kamu, tak tolong siapa kamu, tidak bisa kamu, saya minta tolong siapa kamu tidak sama, sama Allah bisa, Gak bisa kamu, kamu semakin meronta semakin lemah kamu, tidak mungkin itu, tidak bisa kan? Di sini aja kan, kamu berhenti kamu di sini aja sama saya ini. Aku tidak mau jadi tawanan. Iya, iya Tidak bisa apa, -apa kawan? Tidak ya, boleh sombong, boleh sombong, boleh sombong. <tuk> Sudah, sudah, sudah. Radu, ya Allah saya ada, Ingat yang sah teman, kurang ya Allah, ampun ya Allah. Astaga, astaga radu, subuh, subuh. <tuk tangan> ya, pulang saja. enak pulang? Nah, pulang? Nanya takkan pulang? dari tadi pulang gitu. Kita kasih makan. Makan makan dulu. Sama ragu dulu, sekang kenyangnya dulu. Nah, enggak. Enggak, enggak. ya dulu, Pak. Kagum bahagia. Ah. Dah, aku pulang. Bisa enggak pulang? Kenapa? Ya, bisa pulang aku. Tidak. kenyang enggak Ah. Dah. Jangan datang lagi. Ya, saya persahabatan aja ya. Baik-baik ya, saya enggak akan kamu. Enggak kamu, kan? Kamu tetap seperti biasanya ya. Iya, kan? Tetap seperti biasanya, seperti tadi ya. Kamu nggak mau Islam, kita kembalikan seperti asalnya ya. Tapi kalau kamu nggak boleh, apa nggak boleh apa tadi itu? Nggak, anak Adam ya. Tapi kamu ganggu ya yang kamu ganggu bagi yang tidak ingat sama Tuhan, yang hatinya laleng, nggak ingat Allah, nggak ingat bersholat, nggak ingat selawat, itu yang bisa kamu ganggu. tapi yang ingat Allah, dike, berselawat nggak bisa kamu, ya itu enggak, nggak kenal hmm. kamu, nggak ngerti. Enggak hmm. yang bisa, Enggak yang bisa, tidak. tidak. iya, tidak. tidak tahu, ya tahu kamu, hmm. sudah kan pernah mondok, gak pernah sekolah Tak nah, kan. ah, nah, nah, <tuh> mondok kan kamu, ini mondok gue gak kacau, kamu mondok iya, gak mondoknya mondokku sudah? ya kita persahabatan ya hanya saling kenal aja ya gak, gak, gak taruh bukan kamu kan? taruh bukan kamu? enggak <tuh> ya saya gak ngerti apa-apa kan kamu kan? Tadi yang nantang bukan saya lo ya, nantang kamu yang nantang itu, yang ada adu ilmu tadi kamu untuk saya, kamu kan? Aku tidak mau ilmu. Tadi itu yang ngaca siapa? Pembuktian itu siapa? Kamu sendiri yang minta itu. Pembuktian bukan itu. Oh iya pembuktian, pembuktian itu ya, hmm. bukan perang. Bukan perang ya, hanya untuk nyatanya nyata hanya untuk biar ya, tahu itu aja ya, Kenalan iya, iya, iya, dah mohon dan sakti nggak, nggak, nggak. yang sakti itu Allah yang satu para malaikat-malaikat hmm. Allah para nabi Rasul itu hebat-hebat kamu bisa menghilangkan anak buahku enggak kalian mohon aja, bisanya mohon kalau dituruti gusti Allah ya diberi bisa kalau nggak dituruti ya nggak bisa popo mau doai jangan pulang saja pusing nih <tuh> <tuh> <tuh> selamatkan dah aku lah entah entah raja rumah nuh rumah nuh rumah seneng sallallahu ala muhammad salim lallahu alaihi wa sallam gak enak gak enak berasa naik naik naik Siap, ya, maaf ya, maaf ya, saya nggak nyatain lagi tindak. Saya suka itu. Iya, maaf. Iya, sudah. Baik, siap kembali. Buka, kedepannya. Allah, buka semuanya, buka. Alhamdulillah. Allah. Kembali jangan sampai semuanya tidak gitu di sana. Asalnya kembali seperti semula, saya nggak ngerugikan. Asalnya kembali seperti semula, jangan sampai juga kalian anak agak. Manajin Allah demikian tadi menjadi sosok gaib sebenarnya itu bukan ikan dewa sebenarnya karena untuk melabui untuk menanggung sitar situ dia nyebut ikan dewa atau ada yang mengatakan kata ikan cengka, cengkarek tapi bukan seperti itu pinter bahasa-bahasa jin itu untuk melemahkan iman seseorang yang takut takuti makanya kita yang penting kita selalu aja berdikir dan berselawat ya, berdikir berselawat dan berusaha menjadi lebih baik, menjadi menghandah kepada Allah ya jangan sampai kita merasa hebat, merasa mulia tapi semuanya itu adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak berdaya laholah wala kuwata ilah billah bener-bener laholah wala kalau ada salahnya ya Allah mohon maaf yang sedalam dalamnya kalau kesalahan ada yang kurang tepat di hati saudara, -saudara semua maju habis mohon maaf yang sedalam-dalamnya seikhlas-ikhlasnya ya kita saling mendoakan dalam kebaikan saling mendoakan seluruh makhluknya Allah mudah-mudahan bahagia seperti doanya Nabi Allah Hintir alaihi salam setiap beliau abis sholat dari hadiah fatihah seluruh makhluknya Allah, seluruh alam dihadirkan fatihah, biar mereka bahagia. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan hal apapun, mohon maaf. Ini Rasulullah S.T.A.Win. warahmatullahi wabarakatuh. Wa